Baiklah persahabat seluruh dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini Pastinya kalian menunggu-nunggu vitamin bahagia persahabat ya Karena seharian kita tentunya kita dengan vitamin persahabat ya Tentu di disini bangunan akan memberikan kabar baik dan vitamin bahagia pastinya Sebelumnya persahabat ya, kita lihat ke unggah pertama Ada sebuah ugan spesial dari bang Ariel yang mengunggah sebuah postingan foto bersama Lintar dan KU yang mungsi Persahabat ya, ini fotonya Berada di dalam mall Sepertinya ini momen ketika Dicelegon persahabat ya Ketika Grand Opening Raja Rajasih Celagon bersama Papa Rizky Pilar Mudah-mudahan sehat selalu untuk Tim Leslar dan mudah-mudahan juga Selalu memberikan kejutan bahagia Untuk kita semua warga Konoha Amin Ada sebuah kalimat Kristen juga yang dituliskan oleh Bang Ariel Bismillah. Tim Anti Bandit Semangat Leslar Entertainment Wow, Tim Anti Bandit ya Dari Bang Boril nih Kita lihat juga di kolom komentar Banyak sekali tanggapan Banyak respon yang diberikan dari para sahabat Leslar dari akun Hasanah 12339 mengatakan, Semoga tim anti bandit ini selalu istiqomah ya. Semoga Allah memberikan limpahan rezeki yang berkah untuk Leslar dan tim. Amin. Wah, wow, Masya banget ya. Doa dukungan, support, dan tentunya persahabat dukungannya semakin luar biasa dari fans sejati. Mudah-mudahan kekompakan semakin solid mendukung yang terbaik buat idola kita ke kabar berikutnya persahabat yang kita lihat di sini ada komentar yang diberikan juga nih dari para sahabat Leslar yakni dari akun Instagram Nia Rizkia mengatakan semoga selalu kompak dan selalu setia sama Leslar dan selalu sayang sama Leslar Amin doakan saja mudah mudahan tim anti bandit yang diberikan nama oleh Bang Boril ini semakin setia sama Leslar dan mudah mudahan selalu sehat dan bahagia kabar selanjutnya kita lihat juga persahabatnya diunggah lintar mengunggah sebuah postingan foto yang sama yang diunggah oleh bang boril ya banyak sekali tentunya komentar yang bertanya di mana di mana ini itu di mana di mana di mana katanya persahabatnya ke judul lagu aja nih tentunya ini dalam mal sepertinya sih tebakan bang min tentunya ini momen ketika di cilegon ya saat grand opening doakan saja mudah-mudahan Idola kesayangan kita selalu memberikan kabar baik dan kabar bahagia Selanjutnya persahabat kita lihat juga keunggahan berikutnya Ini ada momen spesial banget yang ketika Lesti dan Rizky Bielar main tiktok Dan perhatikan juga di postingan ini ada foto baby L yang sedang tertidur Ini diunggahan ayah Kejora dengan gaya yang sama dengan gaya tiktok papa dan bundanya Perhatikan persahabat ya ini sih cute banget tuh Wow <laughs> Espirisinya sama banget ya Memang kegasraikan nular banget sama BBL. Mudah-mudahan rumah tangga mereka diberikan kebahagiaan Langgeng terus dan mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Ke kabar berikutnya kita mampir ke fashionnya Abang L Perhatikan persaibat ya untuk mainan atau tentunya untuk bareng-bareng tempat makan BBL aja ini harganya hampir satu juta persaibat ya satu tentunya paket hampir satu juta dibanderol seharga 973.830 ratus tujuh rupiah masya Allah banget ya mudah-mudahan untuk BBL diberikan kelancaran rezekinya dan mudah-mudahan selalu berkah barokah amin. Untuk berikutnya, ini kabar dan vitamin bahagia yang paling ditunggu warga Konoha. Persahabat ya, setelah seharian penuh kita, tentunya kekeringan vitamin, perhatikan diunggahan ini. Wah, Masya Allah banget, akhirnya muncul juga nih vitamin bahagia yang kita dapatkan. Luar biasa, Masya Allah banget ya, Buddha Lesti. Semakin hari semakin cantik banget ini unggahan di aplikasi tiktok persahabat ya tiktok mamake 171 tepatnya Ini sih luar biasa ya Fresh nih fresh masya Allah katanya persahabat ya Mudah-mudahan bunda lesti selalu sehat selalu bahagia pokoknya masya Allah Terhenti-hentinya mendoakan yang terbaik nih buat bunda lesti dan keluarga Senyumnya dari Bunda Lesti penyemangat banget ya Buat warga Konoha yang ingin selalu mendukung Yang ingin selalu mensupport apapun karya-karya yang diberikan Doakan saja yang terbaik bersahabat ya Mudah-mudahan ini kita selalu menjadi keluarga yang sakinah mawadah Mawadahwarohmat Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Jangan kemana-mana kita stay tune di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik terbaru Terupdate dan terhangat selanjutnya, ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.